1000 dikurang 256836 sama dengan titik titik Untuk mempermudah mencari hasilnya kita kurangi setiap bilangan dengan 1 sehingga menjadi 699999 dikurangi 256835 Dengan 443.164 Menggunakan cara yang sama Carilah hasil pengurangan di bawah ini